Uh, saya akan mencoba untuk meramal nasib Nikita Merjani Ketika dia mencari gara-gara dengan seorang hacker picorka. Seperti apakah nanti perjalanannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Ratu Bidadari Idola Sejuta Umat uh, Konten ini saya akan membahas Atau meramal nasib dari Nikita Merjani Terhadap statementnya kepada hacker picorka ya teman-teman Ini cukup menarik Yang mungkin lagi viral Apa dampak yang akan terjadi Ketika seorang artis Nikita Merjani mencari gara-gara seorang, Kepada seorang hacker Seorang picorka Apakah ini real? Asli? Ataukah ini hanya settingan teman-teman Ini yang harus kita cari Apakah statementnya Nikita Merjani kepada picorka Ini hanya settingan drama atau reel, teman-teman. Ini yang harus kita kupas. Saya akan mencoba untuk mengeluarkan kartu saya, teman-teman. Seperti apakah gambarannya nanti? Oke. Okay. Wow. Dan di sini juga direspon ya. Oke, okay, teman-teman, yang di sini yang saya lihat picture-ka uh, juga merespon atau melihat statementnya dari Nikita merjani ya yang saya lihat ini. Dan di sini jadi Nikita kita merjani banyak dimungsui banyak orang. Karena menganggap karena apa? Anak buahnya pengikut-pengikutnya Nikita Merjani itu kan sangat banyak sekali. Jadi di sini Nikita Merjani banyak mendapatkan serangan-serangan Kepada para hacker ataupun cyber atau hacker ya. Karena pengikutnya ini sangat banyak sekali. di sini yang saya um, lihat Nikiwita e, Mirzani nanti akan diungkap dari sumber penghasilannya di luar artis yang saya lihat di sini Oke teman-teman jadi ini yang saya lihat kartunya e, sama Bijorka direspon atas statement dari Nikita Mirzani jadi pijorka ini juga tahu gitu loh memikirkan Nikita Mirzani. Nah, terus atas dampak buruk dari ini kita merjani menyerang atau berstatement tentang Bicolka, ini kita merjani banyak dibenci, banyak mendapatkan serangan Ya mungkin dari pengikut-pengikutnya Bicolka ya, dari fan-fan loversnya Bicolka Jadi di sini ini kita merjani banyak mendapatkan serangan-serangan, entah serangan etek, entah header atau Kata-kata sesuatu yang tidak menyenangkan di sosial medianya, teman-teman. Jadi, ini dampak buruknya. Di sini, Nikita Mirzani banyak dibenci dari pengikut-pengikutnya atau fan-fan nya dicorkal lovers, teman-teman. Nah, di sini yang menarik, Nikita Mirzani nanti akan dibongkar. E, dari mana sumber Kekayaannya Nikita Merizani Apakah real Kekayaan Nikita Mirzani itu bersumber dari Dia sebagai artis Ataukah Ada sumber lain Atau pekerjaan lain di luar Sana yang dimana publik Atau masyarakat tidak tahu Jadi nanti e, Para sekumpulan bicorca ini akan membongkar dimana apa sumber dari keuangan kekayaan Nikita Mirjani teman-teman Oke mungkin itu adalah ramalan tentang Nikita Mirjani vs bicorca teman-teman e, Jangan lupa subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV untuk mengikuti update-update terbaru tentang perjalanan Ratu Bidadari TV Siapa yang nanti akan saya ramal selanjutnya Oke jangan lupa subscribe channel Youtube Ratu Bidadari TV